Lagu siul karya Khairul Anwar Laron pada mati, terbakar di sumbu lampu Aku juga menemu, ajal di cerlang cahaya matamu Heran, ini badan yang selama berjaga habis hangus di api matamu Kukaya kayak tidak tahu saja Aku kira, beginilah nanti jadinya Kau kawin, beranak, dan berbahagia, sedangkan aku mengembara serupa Asferos, dikutuk supaya Eros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi, baik kita padami, ular api ini. Karena kau tidak akan tahu apa-apa, aku terpanggang tinggal rangka. Di Masjid Karya Khairul Anwar, Kesuruh saja dia. Sehingga datang juga, kami pun bermuka-muka. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada. Segala daya memadamkannya. Bersimpa perlu diri yang tak bisa diperkuda. Ini ruang. Gelanggang kami berperang. binasa membinasa Satu menista lainnya. Persetujuan dengan Bung Karno. Puisi Cairil Anwar. Ayo Bung Karno, kasih tangan, mari kita bikin janji. Aku sudah cukup lama dengar bicaramu, dipanggang di atas apimu, digarami oleh lautmu. Dari mulai 17 Agustus 1945, aku melangkah ke depan, berada rapat di sisimu. Aku sekarang api, aku sekarang laut. Bung Karno, kau dan aku satu zat, satu urat. Di zatmu, di zatku, kapal-kapal kita berlayar. Di uratmu, di uratku, kapal-kapal kita bertolak dan berlabuh. Yang terampas dan yang putus. Puisi Zahiril Anwar. Kelam dan angin lalu mempesiang diriku. Menggigir juga ruang dimana dia yang ku ingin. Malam tambah merasuk. Rimba jadi semati tubuh. Di datang Sampai juga deru dingin Aku berbenah dalam kamar Dalam diriku jika kau datang Dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu Tapi kini Hanya tangan yang bergerak dengan lantang Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Taman. Taman punya kita berdua. Tak lebar, luas, kecil saja. Satu, tak kehilangan lain dalamnya. Bagi kau dan aku, cukuplah. Taman kembangnya tak berpuluh warna Padang rumputnya tak berbanding permadani Halus lembut di pijak kaki Bagi kita bukan halangan Karena dalam taman punya berdua Kau kembang, aku kumbang. Aku kembang, kau kembang Kecil penuh surya taman kita Tempat merenggut dari dunia dan usia Cinta dan benci Aku tidak pernah mengerti Banyak orang menghembuskan cinta dan benci dalam satu napas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara Yang membodohi kita, memisahkan kita sekarang aku tahu bahwa cinta harus siap merasakan sakit, cinta harus siap untuk kehilangan, cinta harus siap untuk terluka, cinta harus siap untuk membenci. Karena itu, hanya cinta yang sungguh-sungguh mengizinkan kita untuk mengatur semua emosi dalam perasaan. Setiap emosi jatuh, keluarlah cinta. Sekarang aku mengetahui implikasi dari cinta Cinta tak berasal dari hati Tapi cinta berasal dari jiwa Dari zat dasar manusia Ya, aku senang telah mencintai Karena dengan melakukan itu Aku merasa hidup Dan tidak ada orang yang dapat merebutnya dariku Lagu biasa, karya Hairil Anwar Di teras rumah makan, kami kini berhadapan baru berkenalan Cuman berpandangan, sungguh pun samudra Jiwa sudah selang berselang Masih saja berpandangan Dalam lakon pertama, orkes meningkah dengan Carmen pula Ia mengering, ia ketawa dan numput kering terus menyala Ia berkata, suaranya nyaring tinggi dan aku terhenti berlari Ketika orkes memulai, Ave Maria kuserat ia ke sana, senja di pelabuhan kecil karya Haidil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta, di antara gudang, rumah tua, pada cerita tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelepak kelam menyinggung meram.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 Penghabisan kali itu, kau datang membawaku karangan kembang. Mawar merah dan melati putih. Darah dan suci, kau tebarkan depanku. Serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termagu. Saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu, kita bersama tak hampir menghampiri. Ah, hatiku yang tak mau memberi. Mampus kau dikoyak-koyak sepi. Tak sepadan karya Khairil Anwar. Aku kira, beginilah nanti jadinya. Kau kimpoi, beranak dan berbahagia. Sedang aku mengembara serupa Ahes dikutuk sumpahi Eros. Aku merangkaki dinding buta, tak satu juga pintu terbuka. Jadi baik juga kita pahami unggunan api ini. Karena kau tidak akan apa-apa, Aku terpanggang, tinggal rangka